Ya, kayak ginilah tiap pagi. Bangun pasti paling pagi. Nyiapin ini, nyiapin itu. Capek ya, iyalah ya, pasti. Tapi nggak dirasain lah, semuanya kebayar sama anak. Dan harus rela dan super sabar nyalainin yang namanya proses. Tapi ya, yang namanya belajar ya, nggak akan pernah berhenti. Dan yang paling sulit itu adalah belajar jalanin setiap peran. Ya sebagai ibu, istri, karir. Gak ada tuh perempuan yang sempurna. Tapi lo tetap bisa ngasih yang terbaik.